mau kawin potong kerbau pendek Hai potong kerbau panjang wa, wa Udin wa Udin mau kawin potong kerbau pendek Hai potong kerbau panjang Wa Udin panjang pendek Wa Udin panjang pendek aku jual ya Udin yang pertama namanya awal Udin kuat Udin merokok namanya jisam Sudin ya Udin rajin solat, Jika li solah Udin. Udin bisa terbang, nah, namanya Garudin. Tidak ada Garudin. Ya, ada bu Garudin. Mana ada? Ada Garuda. Di Garudin? Ada nah. bu Garudin. Tidak ada. Mana mana orang Garudin? Garuda? Garuda bukan itu. Nah, ujungnya din. Udin bisa terbang, namanya Aladin. Iya Udin. Udin. Udin. Wah Udin bisa terbang. Udin, Udin Dah terbang tak balik, balik wa Udin Masak asap, dia ketabrak kalau pun imbus ku ya Betul sekali gini jual, jual, jual lagi jip, ada lagi jip, ada lagi Udin yang paling sabar Kecik kali sabar Udin Udin rajin berdoa Pastinya amin Udin iya. Udin penjual HP Namanya HP Udin Udin orang Aceh Banyak mie Aceh Udin Aceh Udin mana ada mie Aceh Udin skater <tuk> itu nama itu nama toko nama jualan mie Aceh Udin Skater Udin gak ada skater Udin. Udin banyak mie du pak Udin gak ada Nah ujungnya Din orang Aceh Udin orang Aceh namanya cutnya Din ya. Udin Udin Udin, Udin, Udin, Udin orang Aceh Udin Udin Duhu dhucai wauhid, ngajek ngajek pad wauhid, jual lagi uden masih banyak, kita jual lagi uden, okay, mikiru ya, okay okay okay okay, apa hoki okay, hoki, okay. uden penjual. Namanya Nasi Rudin, Udin Penjual, bubur Namanya Burhanuddin, Udin di dalam kamar. pecigali kamar Udin, Udin yang sakit perut. Perut udin sakit udin mana ada perut perut udin semua punya perut mana ada? Ada. Semua, semua udin ada sakit semua, perut ada buka KTP nama perut udin mana ada eh semua orang, u, semua nama udin di dunia ini pernah sakit perut iya tapi kan itu nama nama ya, semua orang pernah beda siapa ngomong ada jadi. sama jangan bodoh <laughs> jadi udin yang sakit perut ujungnya udin kami bongkar nih udin orang aceh udin orang aceh tadi siapa cucunya joknya Din Udin sakit perut, namanya Mahmudin Udin, Udin, Udin, Udin sakit perut Udin, Udin, minum pro Mahmudin gitu dia. Nah, ya kan? Mahmudin Bayar kalau bawa kawan-kawan kawan nyanyi ini apa? Lemah-lemah mu -lemah, pikirnya Bisa aja kubongkar dari tahu Tahan-tahan kenodak. Kita cari makan, lu Aku tanya sama Bogen Tia disini. Bukan Tia namanya. Siti yang pertama. Ya. Siti awaliyah. Siti merajuk di kamar. Siti kamaria. Siti yang sering berdoa. Siti aminah. Siti guru honor. Siti honor. honoria Kalian lebih bodoh? <laughs> Kalian cari di KTP ada orang Honoriah. Wananya Pak Yahgali, aku pun nggak tahu. <tuk> iya, dia tidaknya pintar kali nanya. Siti Guru Hodor, Siti Alwasliyah, Siti Siti Siti ngajar Alwasliyah, Siti Siti Aljabar itu Alwasliyah. Macam kalian aja pintar, kalian dua bodoh, kalian tidak pintar. Pengantin nggak <tuk> <ke tuk> open, pengantin nggak open sama kita. Selalu aja. kok tanya lah. Ayu penyanyi dangdut, ya, Ayu ting-ting e Ayu di peras tagi Ayu marga sembiring Ayu rambut rebonding Ayu keriting Ayu jualan mercon Ayu bising oh, nah bodoh <laughs> Kalian <tuh>. kal kal aku bodoh Ayu jualan mercon, Ayu tinggal kampung keli Aduh <laughs> Wah ayu jualan mercon Ayu, ayu Wah ayu jualan mercon Orang kampung manras Kau oh, tanya lagi kalau hebat kau Kau tanya lagi man, ku tanya Iwan penyanyi Jakarta Namanya Iwan Fales Iwan gak mau kerja, pastinya Iwan males Iwan, Iwan pedagang barang, namanya Iwan sales ya. Iwan agak melentik, agak melentik agak <laughs> bencong agak ya, ujungnya harus tes. Mau berenang, agak melempar, agak melempar. Aku IQ nggak mau berenang, ini naja bahan ujian kita, ujian CPNS tak pernah tembus ujian penyuluh pun tak tembus coba lah yang ditanya ikro ikro padahal Iwan penyanyi Jakarta Fales, Fales. Fales. Iwan Fales Iwan tak mau kerja Iwan Malas Iwan Malas Iwan pedagang barang Iwan Sales Iwan Sales Iwan agak melentik namanya Iwan Keles <laughs> Iwan. Iwan. Iwan Iwan Keles Iwan Iwan Iwan lentik Iwan Keles <laughs> kutanya lagi nih, aku pula aku pula anaklah satu, satu sama, sama dengan dua. Hari ini jadi menantu harus sayang bertua. Dua tambah Aduh. dua sama dengan empat biar di sayang harus rajin salat hai empat tambah 4 sama dengan 8 selain rajin salat kirim beras tiap bulan 8 tambah 8 <tuk> sama dengan enam belas kirim beras tiap bulan mertua orang basnas <tuk> ku makan. Ambil buahku ini jadi makanan anak tempua. Iya. Sibuk kita di sini bernyanyi. <tuk> pengantin main handphone berdua.